Kisah baru iaitu Kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Yang ya. boleh peritah Bukan hanya manusia saja Bahkan jin Dia ya, boleh peritah Dalam setengah-setengah riwayat katanya Syeteh setengah-setengah Duduk di bawah Jaga air dia Terutamanya di dalam surah ni Allah Ta'ala raya Iaitunya Ifrit Ifrit ini adalah sejenis jin yang boleh mengaik tubuh, syuk, syuk, mari selalu dah. Ini Allah Ta'ala raya, dalam ayat lepas pada ini, kala ifritum minal jin, berkatalah ifrit, yang menjadi sebahagia daripada jenis jin, yang menjadi hamba kepada Nabi Sulaiman, yang Allah beri kepada dia. Tapi, hak pentingnya bukan duduk di, Kuasa amnat Kepada dia semata-mata Tapi dia guna untuk kebaikan Dan kena dengan tempat A'udzubillahimina shayqonir rajim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 وقال يا أيها الناس علمنا من طق الطير وأوتنا وأوتنا من كل شيء إن هذا له والفضل المبين وحشر السليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون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 Ayat 15-18 Suratul Namli Masuk Kesah baru iaitu Kesah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Yang Allah Ta'ala beri Kelebihan kepada Kedua-duanya Iaitu ilmu pengetahuan Ini Rasul-rasul semua tu Allah Ta'ala beri ilmu siap-siap dah Cua dah kepada mereka Tapi beri kepada Nabi Dawud Dan Nabi Sulaiman Adalah ilmu khoh Kepada dua-dua Iaitunya ilmu Kenabian Dan ilmu pemerintahan Ini yang tersebut Di dalam tafsir-tafsir macam itulah Iaitu kebijaksanaan Yang Allah ta'anda bagi Terutamanya Ilmu Ilmu ni Yang menjadi nur cahaya kita pun terima semua yang dok royak dok mengajar dok menulis semuanya daripada hak Allah Taala mengajar kepada manusia dan hak nabi dok royak kepada kita semua. 'Allamal <tuh> insana ma lam ya'lam'. Ni Allah royak pada awal ayat sulung dia panggil. Ayat tok mula-mula turun Iqra tu iaitunya andamal insana madam ya'lam allah mengajar kepada manusia benda hak manusia tak tahu melalui apa? melalui usaha yang manusia Cari, cari cari lepas boleh ilmu ilham pula orang-orang hati bersih cuci fikir dia jiwa dia allah taala beri ilmu qah oh. ha nilah yang dikatakan orang-orang Melayu panggil ilmu laduni nah Ilmu yang mari daripada Allah Ta'ala. Ladun, ladun artinya mari daripada pihak Allah. Itulah. Dan demi sesungguhnya, kami telah mengurniakan ilmu pengetahuan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Ada dua nota kaki di dalam pimpinan Ar-Rahman. Satu dua, lima satu dan satu dua, lima dua. Mulai dari ayat ini Allah Ta'ala menceritakan pula perihal Nabi Dawud Dan anak-anaknya Nabi Sulaiman alaihi AS Allah Ta'ala bui, bui ilmu pengetahuan kepada kedua-duanya Terutamanya Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman ni anak Nabi Dawud Allah bui isa lagi kepada dia iaitu dia jadi raja Bukan saja jadi Nabi tapi pemerintah yang dia retoh pada waktu itu meliputi rata-rata tempat. Dan Allah beri kepada Nabi Nabi Nabi Daud dulu. Iaitunya nah? Nabi Daud ni Allah Ta'ala beri kitab, iaitunya kitab Az-Zabur. Sehingga apabila dia baca, burung-burung dan nantai-nantai pakat dek senyak, dengar dia belakang sebab... ...siang payrok daripada Nabi Dawud ni... ...sehingga... ...burung-burung pakak dengar. Ini benda yang... ...lece lah. Dengan otak manusia nak dipikir katanya... ...oleh okay, apabila dia baca kitab... ...sehingga... ...tenihnya menatai-menatai. Bukan manusia sahaja tak. Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sulaiman... ...ia itunya... ...dengan gagah tubuh badai dia... ...dan... Dia menjadi seorang raja Yang boleh peretah bukan hanya manusia saja Bahkan jin Dia boleh peretah Dalam setengah-setengah riwayat katanya Syatir setengah-setengah Duduk di bawah jaga air dia Terutamanya di dalam surah ni, Allah ta'ala riwayat Iaitunya Ifrit Ifrit ini adalah Sejenis jin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 Kuasa amnat. Kepada dia semata-mata. Tapi dia guna untuk kebaikan dan kena dengan tempat. Seolah lagi. Walaupun ayat dia tak sapa. Nabi Sulaiman. Dia syukur kepada Allah. Terhadap nikmat yang tuhabui kepada dia. Dia katakan. Hatha min fadli rabbi. Inilah. Inilah sebahagia daripada kelebihan yang Allah bagi kepadaku. Waliknya orang nak tulis, tulis di rumah baru, kereta baru, buat stiker tempel, hadza min fadli rabbi. Ambil daripada perkataan yang Nabi Sulaiman sebut, hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Inilah kelebihan yang Allah Taala bagi kepadaku untuk Tuhan uji aku. Adakah aku ni syukur ataupun aku kufur? Hak pentingnya Nabi Sulaiman pada waktu tu Allah beri kepada dia boleh katakan banyak kelebihan-kelebihan sehingga dia raya ataupun pada orang pada ketika tu ulilna <tuh> mantaqot Kami diberi paha ialitunya perkataan e, naten-naté maknanya bahasa naté tu Nabi Sulaiman paham sebab tu surah ni nama surah sumuk Nabi Sulaiman dia tengok sumuk duk jalan dia reti dengar suara sumuk duk kecek sama-sama puak dia apatah lagi bugong dan naten-naté lain yang Allah Taala bagi pisik kepada dia yang boleh dia paham alhamdulillah Nota kaki baca alik bawah ni, 1, 2, 5, 2. Ya'ni ilmu syariat dan pentadbiran kerajaan serta lain-lain pengetahuan. Ini nah, Allah bagi kepada dia fisik, benda-benda luar biasa. Dalam ayat suci ini dibayangkan tentang kemuliaan ilmu pengetahuan dan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah nah orang yang Allah Taala beri ilmu ni tanda katanya orang tu Allah nak uji jadi molek nak jadi baik terutamanya ilmu agama inilah yang nabi royak di dalam hadis masyhur yang diceritakan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu dia katanya aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din sapa siapa yang Allah Ta'ala akan hendak baik kepada seseorang itu, maka Allah capokkan ilmu peha dalam ugama. Bukan ilmu ugama ni nanti belajar faqah, belajar tafsir, belajar hadis saja. Tapi boleh pukti semua. Cara hidup dan ilmu syariah duduk di dalam namanya ad-din. Sebab tu ugama-ugama ni bukan arti ngaji kera'ah, ngaji hadis, ngaji faqah, ngaji akhlak. Saja tak? Bahkan meliputi semua tiap-tiap ilmu Asalkan benda tu Boleh kita guna Molek dan otok kita Guna Supaya dunia ni molek Maka dinamakan adil. -din. Nah tu Allah waya' di dalam Quran Waya' kepada Rasul-Rasul pun lagu tu An aqimu dina wa la tatafarraku fihi Hendaklah kamu menegakkan ugama Ugama-ugama ni Orang okay, terjemuh Jadi nampak mudah Iaitunya wikthi ciwit wikthi ciwit ni bukan arti katanya hija' cari maka tidur jala bening belaki saja tak tapi wikthi ciwit artinya kita dengan Allah dan kita dengan sesama manusia Tu dia panggil wikthi ciwit dalam bahasa putih dia tulis the way of life Islam is the way of life Islam tu adalah wikthi ciwit cara hidup yang betul dan sebagainya jadi, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Sulaiman dengan Nabi Dawud di sini ilmu pengetahuan. Lepas itu, orang-orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu. Dan kemulia ada orang-orang yang berilmu. Dan memberi galak ke supaya orang-orang yang berilmu itu bersyukur kepada Allah Azza Azawajal yang telah melimpahkan kurnia itu kepada mereka. Kesyukuran mereka itu pula hendaklah dibuktikan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan itu untuk kebaikan masyarakatnya. Jalan ni. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala bagi ilmu kepada dia, dia pandai baca, pandai menulis, pandai raya kepada orang, sebar jadi banyak. Sebar, sebar, sebar. Benar, dia baca, dia raya, raya, raya. Lepas tu, apabila ada peluang, dia boleh menulis, dia tulis, tulis, tulis, tulis, tulis. tulis untuk orang, orang ambil peredah daripada apa yang dia tulis. Yang ini niat, tak maulak dalam ilmu. Yang ini niat katanya, nak perega diri sendiri, aku ngajar sejap, aku nak beri 3,000, jangkai. Jangan hidup tok, Jangan hidup tok dengan habuwe dunia. Tapi, kita sebarlah ilmu kita sebanyak mungkin untuk apa tu? Yang pertama sekali, kita syukur kepada Allah. Ya Allah, mujahnya, munggui kepada aku ilmu. Ilmu, dia tak suka belakang. Allah Ta'ala bagi. Orang itu, lagu itu, orang ni lagu ini. Dia tak suka. Walaupun ngaji dengan guru tu lah sekali pun, tak suka pahamai. Dalai, toha, dia tak suka. Lepas itu, cermat tak cermat orang terima ilmu pun, dia tak suka. Supa dengan guru juga, guru mengajar, guru ni pesan ini, guru ni pesan ini, kita nak pergi sumpah semua pentai medan. -pen -pen -pen -pen. Kita gayak katanya, eh sedap mengajar dengan guru ini. Tapi setengah, -setengah hari yang baru, baru-baru hari yang guru ini, tak sedap. Sebab apa? Bukan lila dia, bukan pesan yang dia nak. No. Lepas itu? Sebab tu kita, apabila kita perhatikan keadaan orang yang mengajar, orang yang mengajar, Orang yang terima ilmu, Orang yang Allah Ta'ala beri ilmu khoh kepada dia ni, Alhamdulillah, semua tu untuk nak khidmat kepada agama Allah belakang. Tak ada kira orang yang berihan, cakan, orang yang wicah, kwa siapa boleh tamnai tu, tamnai ni, semua tu untuk nak khidmat kepada agama Allah. Nak raya kepada orang ramai ilmu-ilmu yang berpaedah. Lepas tu, termasuknya orang yang diberi ilmu, iaitu... Al-ilmun yuntafa'ubih Hak Nabi raya katanya Apabila seorang manusia Seorang anak ada yang mati Utuhlah amalah dia Kecuali tiga perkara ha, Ini hadis masyuh Yang kita selalu dengar Anak sedekah jariah Anak yang soleh Yang selalu selalunya berdoa kepada ibu bapa Tok nenek dia Dan yang ketiga Ilmu yang diambil manfaat Sebab tu setengah-setengah Tok guru baba ni demi ke, ke, ke, ke, ke, ke, bangun lagi mengajar ado saya faedah dengan orang duk royak babo-babo belum pada ni lon ni pun duk ada sengang-sengang kalau orang tanya dia ba oh, ada orang mari rumah belah belah aku aku royak uh, ke orang tu mari mari semula tak nak nak kecek tak nak nak nak terima tetamu tapi ba masa mengajar dia bangun congok congok congok walaupun duk dari kain haknya selimut Kadang-kadang yang jang pakai baju tebal Ngajar, batuk, kain, kain, kain, kain Mengajar, sebab apa tu? Sebab yang nampaknya Kelebihai ilmu, kelebihai mengajar Ilmu kepada orang ha, tu semua-semua babak ni, Masya Allah Nau ayat katanya, juhud tinggi dia tu Sampakai dia Duk-duk-duk du, du, azai seorang Kalau boleh, nak mati dalam mengajar Yang anggap katanya Ini adalah satu jihad yang besar Jihad-jihad ni bukan nanti peraih semua mengajar mengaji dan sebar agama Allah menegak kebenaran di atas muka bumi pun adalah jihad. Alhamdulillah. Jadi orang yang diberi ilmu syukurlah banyak. Patu tunjuk katanya dalil dia syukur iaitu dia sebar ilmu. Nah, kita siapa-siapa saja ni yang Allah Taala bagi ilmu maka wajadilah azza sammu so berusaha nak sebar ilmu dia kepada orang ramai. Alhamdulillah masuk duduk dalam ayat 15 lagi dah bersyukur dan mereka berdua bersyukur dengan berkata waqala ni dalam ayat quran waqala tapi apabila kita baca sambung wasan lalu waqalan alhamdulillah kita tak ada baca waqalan alhamdulillah tak baca hubung sudah ada Wa waqalan alhamdulillahillazi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin nabi sulaiman apa ini? nabi Dawud dan nabi sulaiman bersyukur dia kata kan Segala puji tertentu bagi Allah Yang dengan limpah kurnia Memberi kami kelebihan Mengatasi kebanyakan ke hamba-hambanya Yang beriman. Maksudnya kan Wahai Allah terima kasih To have we, kepada kami berdua ni Lebih daripada manusia biasa pada waktu tu Orang-orang tu apa Tak suka dengan kami Sebab tu tersebut Kisah Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ni, ada di dalam suratul Anbiya. Hak ni ada satu ton. Satu ke apa? Satu satu kerahtera ayat yang Allah sebut, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Alhamdulillah. Ayat ni juga, menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman, adanya kekuasaan, eh, ke apa lepas pada ni, ia itunya hubungnya dengan, Raja Balqis yang berada di negeri Yaman pada waktu itu pun ada hubung kait dengan Nabi Sulaiman. Dan saya cerita, nanti insya Allah baca ayat lepas pada ni esok Nak ayat katanya Nabi Sulaiman ni tu hewi gagah kepada dia. Dia jimuk bining dia semalam Mei seratus hari. Kena kita kat? Bila sepuluh? Hmm. Seratus hari dia jimuk. Masya Allah. Lepas tu, orang jadi askah dia, bukan saja, supaya orang hidup rakyat sana, bukan manusia saja lah, bawah jin, bawah kan jin, dan syaitan-syaitan Dan Nabi Sulaiman inilah dia suruh jin dan manusia, hijau untuk dia. Bukan hijau jadi hamba dia tak? Bino tu, bino ni, bino tu, bino ni sehingga Nabi Sulaiman dok pegang tukak pegang tukak tu gi mati dalam diri dia, dia mati gitu dicokok dok pegang tukak sehingga gapo sering apa ni serangga ataupun apa? dia panggil pluak mot mari makan di hujung tukak dia tu mari makan makan makan makan, makan. tumailah dia teng Puak-puak Jin katanya, eh kalau dia aku tahu Slema ni mati, lama dah aku berhenti hijau. Tapi aku tak tahu katanya Slema mati. Nah tu, no katanya, Jin dan manusia ni duduk di bawah retoher dan kajaher dia belakang. Ini dengan secara umum saya cerita, dan walaupun tak ada terjemah lagi ayat nebelah, tujuh belah, lapebelah, aku baca saat ni. Tapi umumnya, itulah alangkahnya. Nabi Sulaiman yang tuhabri kepada dia. Patut? Nah, insyaAllah kita sambung semula eh. Ayat-ayat berikutnya ya? kisah ya, kisah dengan nabi-nabi yang boleh kita ambil ibrah daripada perkara yang Allah Taala cerita kepada kita. Wallahu a'lam wasallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. warahmatullahi wabarakatuh.